Burung nuri kepala hitam adalah burung Indonesia yang tersebar di Papua Nugini dan tersebar juga di dunia baru. Status populasi burung nuri ini stabil. Burung ini adalah burung terpintar di antara nuri lainnya. Burung ini mempunyai keistimewaan berbicara layaknya seperti manusia. Nuri ini mampu merespon ucapan kalian dan melakukan komunikasi dua arah namun itu tergantung oleh kalian yang mengajarinya burung ini hanya bisa berbicara jika kalian memelihara dari anak dan dijadikan atau dilatih secara bagus dan profesional dan kalian harus memiliki kesabaran untuk mengajarinya berbicara karena namanya burung Kadang kita juga mengajari anak kita berbicara susah apalagi ini burung yang mempunyai otak yang kecil dan paruh yang bengkok untuk mengajarinya berbicara. Jika kalian memelihara burung ini sejak dewasa atau besar kemungkinan dia bisa berbicara hanya 9% saja. 2. Nuri Bayan Burung bayang ini adalah salah satu jenis burung nuri yang berukuran 43 cm Keistimewaan burung ini sama seperti burung nuri kepala hitam Dia bisa berbicara namun ada perbedaan Burung ini tidak bisa bersiul seperti nuri-nuri lainnya Namun warna yang dimilikinya sangat indah dan terang Dan status burung ini dilindungi di Indonesia tiga, Nuri Pelangi Nuri Pelangi sering dijumpai di Indonesia dan Australia Selatan Burung ini memiliki ukuran lebih kecil dari Nuri Kepala Hitam dan Nuri Bayan Ukuran Nuri Pelangi sekitar 25-30 cm Dengan rentang sayap sekitar 17 cm Bagian kepala yang berwarna biru dan dada yang berwarna-warni memikat para pecinta burung dan hewan. Uniknya, burung ini sama pintarnya dengan nuri kepala hitam dalam hal bersiul dan berbicara. Nuri pelangi mudah untuk dikembangbiakan. Status populasi burung ini sangat banyak, biasanya burung nuri pelangi produksi menghasilkan telur sekitar 3-4 butir, sama seperti nuri lainnya. Makanan nuri pelangi adalah pisang, pepaya, dan buah-buahan lainnya. Cara membedakan jantan betina pada burung ini hanya tes DNA. Karena jantan betina pada burung nuri pelangi sama memiliki motif yang sama. Nuri Red Lori, Nuri Red Lori atau nama lainnya Nuri Maluku juga banyak dikemari oleh para pecinta burung dan hewan, oleh karena warnanya yang merah terang dan lucu, burung Nuri Red Lori mempunyai karakter agak sensitif, sama seperti Nuri Pelangi. Apakah Nuri Red Lori bisa berbicara seperti Nuri Kepala Hitam? Iya. Karena burung ini memiliki kemiripan dengan nuri kepala hitam Bagaimana status populasi burung ini saat sekarang? Jawabannya masih banyak jenis nuri red lori ini Karena dalam perkembangbiakannya cepat dan mudah Nuri red lori memiliki ciri khas sama seperti nuri lainnya Yaitu bersiul, berbicara dan menjerit Makanan burung ini adalah pisang, jagung serta buah-buahan lainnya Nuri Red Lori mempunyai ukuran kurang lebih 35 cm agak besar sedikit dari Nuri Pelangi